Ya akan eh, sudah selesai demo seluruh kepala desa seluruh Indonesia Nah sekarang ya kepala desa ini minta perpanjangan jabatan 9 tahun Nah sekarang borodar ini ada saya lihat Ini borodar sebuah surat ini surat ya Coba saya baca eh, kita lihat Nah ini surat ya Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan Peradilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia atau ADKASI. Nah, pemberitahuan aksi damai kepada yang Bapak Kapolri Ceki Kasat Interiokam Inter, di Jakarta dengan hormat sehubungan dengan dinamika peran DPRB terkait pemberlakuan perpres Nomor 33 tahun 2020, maka bersama ini kami Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia atau ADKASI Memohon izin untuk menyampaikan aspirasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Se-Indonesia Kami akan melakukan aksi damai pada hari Senin 20 Februari 2023 Pukul 08.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Ya, Jam 8 sampai jam 10 di Kemen Kementerian Keuangan Jam 10 sampai jam 12 di Kementerian jam 14.00 sampai 16.00 di DPR RI. Ini tempatnya ya, Kementerian Keuangan, sampai 16 sampai 16 sampai 16 sampai 16 sampai 16 sampai 16 Jumlah peserta kurang lebih 10.000 pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten. Nah, ini konfirmasi datang hubungi sekretariat nasional advokasi. Ini ada lengkap ya. Nah, lengkap. Nah, demikian surat pemberitahuan aksi damai ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia. Haji Lukman Said, SPD Ketua Umum Dan Dr. Samsul Risal, Serjana, Serjana Ekonomi Sekjen Kita bahas dulu ini surat ini kawan ini uh, Apakah surat ini benar? Ya, Apakah surat ini benar atau tidak Yang jelas surat ini viral dan saya diberikan juga ya di grup EA Weh. Teringat beberapa waktu lalu ya Jadi seluruh kepala desa di Indonesia kumpul di Jakarta Demo dan meminta masa jabatan 9 tahun Oke okay, itu sudah lewat Nah sekarang akan ada demo Pimpinan DPRD Kabupaten seluruh Indonesia beserta anggotanya Jumlahnya hampir 10.000 orang Akan demo di Jakarta Nah Tuntutannya yang tadi itu pasal 33 tadi itu ya Ini tuntutannya eh, Pasal Tiga Perpres ya, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Itu tuntunnya. Nah, ya semoga saja. Ini ini ini suatu fenomena, kawan. Fenomena ya, fenomena baru. Seluruh anggota DPRD Perwakilan Rakyat demo. Nah ini kalau surat yang berdani benar. Ya kan, tapi saya masih... Mencari keterangan ya benar gak ini surat ini Tapi kalau ini benar surat ini Harapan saya seluruh anggota DPRD ini Berteriak mewakili jeritan hati rakyat <tuh> Ya Mulai dari sembako yang murah Ya BBM turunkan Sumber daya alam di wilayah masing-masing Dikelola oleh wilayah masing-masing Ya, persempit ruang gerak Ya, masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia Naikkan upah buruh, Ini ini yang diharapkan, ini namanya rakyat Ya, mudah-mudahan saja tidak ada agenda lain Agenda lain ya Eh, mudah tidak ada agenda lain Nah, kalau seluruh anggota DPRD Kabupaten seluruh Indonesia demo, saya kira itu lah karena mereka kan punya duit, mereka ya punya gaji, punya duit, ya kan? Yang jelas, ini fenomena kawan, ya kan? Eh, jarang terjadi seluruh anggota DPR di demo. Nah, ini akan muncul spekulasi-spekulasi liar nantinya. Apakah aksi demo para wakil rakyat ini ada yang mensponsori? Apakah memang Keinginan Daripada anggota DPRD itu sendiri Saya jadi penasaran ini ya Jadi penasaran Pasal 3 PP, pasal 33 Coba saya cek kawan Ini saya penasaran ini Iya e, apa -per Perpres nomor 33 tahun 2020 Coba kawannya kita lihat ya Iya e, Perpes, nah saya punya kangkang kotak Segera nanti, Perpres nomor 33. Kamu nah ini dia. Ini fesyen ini. Tahun 2020. nah ini dia coba kita bacakan panjang ini kawan oh, kuburan PPK dan konsep pengadaan panjang ini ya ini terkait masalah PPK ya PA atau KPA panjang panjang panjang kawan ini masalah anggaran kali ya masalah anggaran ya adalah perencanaan anggaran hmm. jadi pasal 3 pengarah anda menggunakan pasal 3 yang berbunyi kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, honorarium perjalanan dinas dalam negeri Oh ini masalah anggaran, berarti yang dituntut hak-haknya anggota DPRD, bukan hak-hak rakyat, kalau, pas, kalau itu ya masalah anggaran, masalah perjala uang perjalanan dinas dan sebagainya, wah berarti bukan mewakili rakyat ini, nah, eh hey, bagaimana bersahabatku, bayang videonya rawat,